Assalamualaikum Yuk jadi bagian dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Hai teman-teman aku ingin mengingatkan Ada hal utama yang harus kita amalkan Hai kawan-kawan mari kita perhatikan Lima rukun islam yang harus kita amalkan Satu syahadat Zakat, lima naik haji. Jika sudah mampu, itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua, tanamkan dalam hati.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 Dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja, apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Aku selalu Danny.